Jaisutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Pada video kali ini kita diajakin Atau ditantang duo vs sekuat nih cuy Di mode kelas sekuat Sama member-member relak -member. nih nggak tahu nih peraturannya roomnya kayak gimana tapi ya langsung aja kita masuk ke dalam roomnya ya kan apa nih pecah kau bang waduh aduh takut nih aku takut nih aduh janganlah kayak gitu ya kan Master Project? Duo kecil nggak tuh, member-member songong nih, astaga. <tuh> aduh. <tuh> Kita lihat aja di in gamenya ya, cuy. Do, jangan gitulah, um, bang. Aduh, langsung disetar, cuy. Oke okay lah. Kayaknya nggak ada peraturannya nih. <tuh> kita pakai SG aja, cuy. Di awal, cuy, uangnya di awal dikasih 1500 nih, cuy. Oke, okay, kita maju aja, cuy. Kasih tahu, tempe. Wih, di kanan ada satu orang tuh yang ngepleng tuh santai, sabar ya kan? Ini musuhnya empat orang nih. Bentar. Coba kita deketui, oh di kanan mereka ya, eh, tubuh apa burung bapak? Kau tahu, kau aduh nembak burung. Hmm. Ya. Ngapain ini? Aduh, anjir, kena dong! Bang, tolong, bang! Abang, tolong, bang! Bang, aduh! Gak ada, clue, gak ada glue, nggak ada wall kali ya dia oke okay lah boleh boleh masih match pertama kita kasih kasih kendor dulu ya kan <laughs> aduh lah ayo di mana nih dia nih oh di situ satu lah lah banyak kali gluwanya kosong apa ya, di mana Anjir, astaga! Gak apa-apa lah, lah, santai aja ya kan? Masih dua kosong, kok. <coughs> masih dua kosong, masih bisa ini. Bentar, kita ubah keadaan nih, cuy. <coughs> kita pakai SM, banyak kali mereka beli. Glue wall tuh, kita flank lewat kiri aja nih. Oh, ada yang pakai SG tuh. Woh, wow. Aduh Lah, glow unlimited anjay Astaga Baru tahu aku nih Anjir, dimacuin enggak tuh Bang, aku cuma SM, bang Waduh Eh Santai, bang Aduh, aduh, anjir! Bang, tolong, bang! Aduh, di-emote-emotein gak tuh ya? Aduh, ayo, ayo, masih bisa nih, masih bisa! <laughs> wow, jam shot yang sangat baik Kul. di sana, oleh cool dibantai pantai tiga kosong gak tuh? <laughs> <laughs> ini cuma hiburan aja ya cuy waduh aku baru tahu nih tadi di match sebelumnya kalau keluarnya unlimited loh gak bilang bilang loh Uwe, lo. tadi gak ngecek juga itu apa namanya ya itulah <tuh> <tuh> ayo woi maju woi. udah keluar unlimited masa masih ngendok ayo sini ayo sini maju lah Ini ada satu nih. Ngapain jongkok? Ngapain? Ngapain? En aja. Kue, kue, kue, kue. Uh, itu dua orang tuh. Waduh, dia baru keluar dari tempat persembunyian loh. Oke, mati satu, masih dua lagi nih ya. <laughs> Sini, way, way. Oh ini nih, depan gua ada nih. Tampang bentar, bentar, bentar, aduh, mie satu peluru dong. Ntar kita gocek-gocek, cuy! Aduh, nonjok lagi ya kan? Anjay, sekarat dong! Aku Ya. Tahu kenop satu ya kan? Mana lagi, mana lagi? kau ya main-main orang pro nih <laughs> aduh aduh ayo masih bisa nih cuy masih bisa nih kita menang nih ayo ayo ayo majuin majuin majuin aduh digelualin dong enak banget tuh posisinya padahal aduh kau ya kena satu N aja en wow, wow. aja langsung en anjir. ngapain ini orang nih aduh aja <laughs> Astaga ada yang pakai AwM dong Wah mereka pakai strategi cuy ada yang ngeras ada yang backup dong Astaga tolong gitu kan <tuh> di mana Oh itu tuh tuh Situ satu, bentar. Situ berapa tuh dua orang kah yang di sana? Oh ini dup, dua bang. nih. Ah copot ya kan palanya ha itu udah kenekah yang satunya lagi. Oh belum ya rut. Oh ini, Selalu, datang, ini, datang, ini, datang, ini, ini datang. satu nih, ini satu nih. Aduh. Ayolah gas gas gas gas. Iya, duh nembak pagar gak tuh? Aduh. Yuk majuin, majuin, majuin. Nih yang baju balet nih. Aduh. Ah, di-gluolin. Nah, kau. Ayo, satu lagi. Satu lagi. Tinggal yang baju putih pakai bandel elite pass tadi mana-mana. Mana tadi? <tuh> oh dia ke kanan tuh Bentar hiling giling dulu ya kan Bentar Oh dia Oh di kanan dia Aduh ah, ah. Nah ya. nih ah, Kau ya ah. Enak <tuh> <laughs> <laughs> aduh. Ayo, masih bisa nih, masih 42 nih. Bisa lah, bisa ini. Berjuang terus. Jangan putus asa ya kan. Halo, bagi Kita bokongin cuy. Bentar-bentar. Biar maju dulu mereka ya kan. Yuk. di mana mereka nih? ada suaranya senja oh ini lah aduh aduh dari atas dong bang tolong bang tolong nih bang aduh aku dikeroyok nih bang aduh posisinya nggak enak banget lagi tadi oh. aduh kalau mereka menang udah sih kelar nih game nih yuk kita kasih tunjuk cuy kita kasih tunjuk yuk kita hantam lewat kanan aja Di okay. dimana kau slur? oh ini ah anjir dikluwalin dong wih ah oke kenok knock satu nice nice nice en aja pokoknya kalau kenok n eh, langsung knock knock and knock and di sini berapa orang nih mana sih uh oh, udah kenok ya Oh ini, ini ini satu nih. Oh dua orang dua orang. Mana tadi yang cewek? Oh ini. Ya. Ah kena satu kau ya. Oh, ini, ini ini ini yang satu nih. Ah kau ya. nice nice ayo ayo semangat masih bisa nih langsung gaskan tembus ke markasnya yuk yuk yuk yuk oh situ ada satu deh ya. oh, kau kenok satu en <laughs> langsung yuk mana lagi mana lagi otw Aduh jatuh dong dia kosong lah malah sembunyi ah kau ya asik-asik <laughs> nge healing dia di situ mana lagi nih masih dua orang nih Pemberannya si AA oh ini ini ini mati mampus lu ah kau kena lagi mana tinggal satu tinggal satu oke kita end aja biar gak dirivev oh ini ini Di ujung, ngapain kau, Bang? Oh, itu tuh, tuh pakai awm, kah Dia udah, yeah. boleh. <laughs> tuh, <Ta> tutup dulu, <coughs> Mbak. nih, ya, sini, Bang. Adek, adek, Abang, adek, Abang. Oh, galak juga ya. Bentar, kita mekitan dulu. Gak jadi, dia maju. <laughs> <Sukai bezoin'> aduh, aduh, aduh, aduh, iya, Eh ya. uh, kau ya? Ah uh, ah uh. mm -hmm. Mereka ambil mana nih? Bentar, bentar, jangan, jangan maju dulu, jangan maju. Uh. What? Oi, uh, boleh boleh dia nih. Oh, ada yang di ujung, cuy. Wah, dia pakai strategi dong anjir. Di sini ada 2. Di kanan satu baju putih. Ah, kau akan ya, knock yang di ujung. Pancing ke sini biar ku tembakin. Okay. Oh, ini ini ada yang turun nih. <laughs> lah. Ah. Kukirain udah kenok yang di sini. Aduh. Di endong. <clears throat> sini sini sini. Ah oh, kau ya kenok lagi. Oke okay, tinggal dua tinggal dua. Kita end dulu cuy. Biar nggak di -repep. Waduh duh. Oh ini nih dia nih, di kiri nih. Aduh lupa kok ada yang atas. Sudah. Astaga. Waduh, udah kill 13 ya kan? Oke okay lah mungkin cukup segini aja untuk video kali ini intinya video ini cuman hiburan aja cuy jika kalian suka dengan video ini bisa di like dan share ke teman-teman kalian entar akan ada part 2nya gua adisi shutup cabut dulu see you on the next video bye bye